Jika terbukti anak, Kiswinar bakal minta ini kepada Mario Teguh. Ario Kiswinar baru-baru ini mengungkapkan rasa optimistisnya terkait tes DNA yang dilakukannya bersama sang ibunda Aryani Sunarto. Kiswinar yakin hasil dari tes DNA tersebut akan membuktikan kalau dia adalah anak kandung dari Mario Teguh, bapak ibu, anak tes. Logikanya kalau memang betul kandung. Ya 100%, ucap Kiswinar dalam sebuah wawancara di acara Hotshot SCTV. Baru-baru ini, Kiswinar menambahkan, kalau Kelak benar-benar terbukti kalau ia adalah anak kandung dari Mario Teguh. Dirinya akan mengajukan sejumlah permintaan kepada sang motivator tersebut. Salah satunya adalah meminta maaf kepada sang ibu di depan publik. Saya ingin beliau meminta maaf secara publik tentang apa yang sudah dilakukan beliau kepada mama, meminta maaf sama saya, dan mengakui saya, jadi lain kali kalau beliau bilang, anak saya ada dua. Itu sudah enggak bisa Konsekuensinya dia harus bilang tiga Harus itu Tegasnya Sementara itu Pihak Mario Teguh melalui kuasa hukumnya Vidi Galenso Memilih untuk menunggu dulu hasil DNA Proses laboratoriumnya sendiri diperkirakan bakal memakan waktu hingga satu bulan Ya belum tahu dong Itu kan ada proses laboratoriumnya Biasanya satu bulan jika ya kita nunggu, ucap Fidi di tayangan itu.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 Kalau nge-gym gitu, buat aku standarlah," kata Irish Bella. Irish Bella trauma pacaran dengan artis. Iris Bella pernah menelan pil pahit saat menjalin kisah cinta. Seven, six, five, four, three, two, <laughs>